Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya Bafanaka channel kali ini saya akan berbagi trik atau tutorial menggunakan whatsapp web apa itu whatsapp web teman-teman mungkin bagi sebagian orang beranggapan bahwa whatsapp itu hanya bisa digunakan di hp teman-teman tapi, WhatsApp itu bisa juga digunakan di laptop, teman-teman. Makanya, kali ini saya akan berbagi tutorialnya. Oke, kita mulai, teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita klik aplikasi WhatsApp di HP kita, teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, teman-teman. Maka, tampilan seperti ini. Di pojok kanan atas ada tanda titik 3, teman-teman. Titik, titik. Tanda titik tiga ke bawah. Kita klik teman-teman ya. Caranya kita klik tanda titik tiga ke bawah itu teman-teman. Nah, bakal muncul tulisan seperti ini. Guru baru, siaran baru, WhatsApp web, pesan berbintang, dan setelan. Maka yang harus kita lakukan teman-teman. Adalah mengeklik WhatsApp web. Dan akan tampil seperti ini teman-teman. Teman-teman. Maka... Laptop kita Kita Hubungkan dulu ke internet teman-teman Caranya seperti ini Kita gunakan hotspot teman-teman Klik Connect Kita tunggu sebentar teman-teman Prosesnya Ya sudah tersambung teman-teman Selanjutnya Kita uh, Menuju browser Google Chrome di Laptop kita teman-teman seperti ini kita klik dua kali, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita menuju Google, teman-teman. Kita klik Google seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah muncul seperti ini? Kita tulis di pencarian WhatsApp Web. Kalau sudah muncul tulisan WhatsApp Web seperti ini, teman-teman, tinggal kita klik. Nah, tinggal kita klik seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu. Kita klik WhatsApp Web yang sudah muncul ini akan muncul hologram. Sebenarnya. Hologram, setelah muncul hologram di laptop kita, maka kita arahkan HP kita ke hologram tersebut, teman-teman, seperti ini. Iya, setelah muncul seperti itu, tersambung itu tandanya, teman-teman, kita tunggu kemunculannya. kita tunggu bareng-bareng teman-teman tidak lama kok cuma sebentar teman-teman nah setelah muncul whatsapp seperti ini teman-teman berarti kita sudah menggunakan whatsapp web di laptop kita sehingga kita bisa whatsappan di laptop kita teman-teman seperti di hp teman-teman jadi bisa kita sambil kerja dan juga pakai whatsappan teman-teman begitu semoga bermanfaat bagi teman-teman oke jangan lupa untuk mendukung terus channel saya Bafanaka channel dengan video-video terbarunya teman-teman terima kasih teman-teman dadah Assalamualaikum semoga bermanfaat